yang selamanya di dalam betapung hati Sintarubah biar dengan waktu Terlalu lama jalani cinta yang su terjadi Sayang beta kasih Dari hati kasih kecuma sementara Sayanglah lebih dari segalanya Tanya hati bilang saja Mengapa selalu tipu beta deng rasa Bilang jua terus terang parbeda and Bukan di hati Aku uh -huh.